Yo, what up geng, balik lagi di channel gua detektif slot si penyelidik slot gacor hari ini Oke okay, langsung saja ini ya, ini kalau ku, hari ini ku bawa mode super duper receh banget, hanya di mode 100 ribu ya kayak 7000 ribu ya, kecil-kecil banget lah ya, oke okay, langsung saja kita mulai dengan spin turbo 10 kali Oke okay, ini sebenarnya ku main iseng-iseng aja guys ya, Gini ku main iseng-iseng aja bagi-bagi uh, pola sekali untuk kalian semua ya. Mudah-mudahan pola yang kau bawakan hari ini bermanfaat buat kalian semua. Amin. Oh ya, yeah. jabret. Oh kali 4 engkau kena ya. sayang banget ya. Okay, langsung saja kita ke pola selanjutnya ke spin turbo lagi. 10 kali, uh, sepuluh kali ya. Oh ya buat kalian semua yang lagi nonton video ini, apa kabar semuanya? Gua doain semuanya sehat-sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dilancarkan juga segala urusannya dimanapun kalian berada ya. Oke, okay, sudah didoain ya. Tolong juga dibantu like-nya, komen, share supaya banyak-banyaknya -sobat ke temannya sekiranya banyak slaughter. Gua kira gua kira connect ya. Apa nih? Oh, enggak-enggak cuman turnamen gitu ya enggak penting banget ya Oke okay, like uh, share sebagainya ketemuannya sekiranya mana slot dan dibantu subscribe dan jangan lupa juga Nyalakan like, tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi baru dari detektif ya Oke okay, bareng-bareng kita menembus keterbatasan guys ya kita bantu channel ini bantu gua untuk meningkatkan channel ini ya kita bagi pola buat teman-teman lainnya sekaligus Oke okay. ini DC aja gua on kan langsung ke spin turbo 10 kali lagi Oke okay, mantap ya dikasih cincinnya ya Oke Apakah hari ini akhir dari retro ya Oh iya ngomong-ngomong soal retro nih ya kalau gue itu main di situs retro 777 guys ya maaf nih hampir nyaris gue eh, ngingetin ke kalian semua nih ya kalau gue itu main di situs retro tujuh tujuh tujuh nya tiga kali ya Kenapa karena ini situs paling the best ya situs paling gacor dan terpercaya ya lu menang berapapun pasti dibayar di sini yang linknya nanti gue cantumkan di kolom komentar ya buat kalian yang mau join langsung klik linknya, langsung cus bareng gue ke tkp nya langsung skecer dicantolkan empat di sini guys gila mantap ya gue pikir udah akhir dari retro ya di gue sisa 48.000 ini gue kira tadi udah kandas gue ya lupa langsung dikasih skecer ya langsung dibatalin Lain, langsung patah istilahnya sama kakek ini ya gimana berani nih ske skecer isinya jackpot ya amin jepret Oke mantap lah dikasih kali 12 dikasih nyantol ya dikasih nyantol kali 12nya mantap mantap mantap ya Oke mantap dikasih nice ini dikasih nice seratus lumayan banget ya setidaknya udah kali 25 lima nyantol anjir sayang banget oke mantap dikasih kali 20 lagi gila gila gila gila ini perkaliannya ya patirnya ya berserak dimana-mana ya petir biru semua ini, gila ini. Kalau bisa putir merah dong yang melonjak. Udah dikasih biru, maunya merah. ya salah, kalau nggak melonjak bukan detektif namanya ya. Iya. Oke, okay, di sini penggali kita udah 34 kali, spin sudah tersisa empat ya. Apa kasih empat spin terakhir ini membawa membawa gacor ya, membawa profit ya. Mudah-mudahan. Oke, okay, ini saya empat sional sudah gua bilang sudah gua bilang langsung onal di dalam wakilnya gila-gila sympasional enggak tanggung-tanggung dikasih 655.000 gila-gila oke okay, mantap konekin lagi dong ya sayang banget ya penggalinya sudah 42 kali kalau kag kagak dikonekin ya, sayang banget bubajer ya oke okay, pecahannya kasih lagi dong mantap dikasih lagi kuningnya gila jam bajer waduh tapi tidak dikali, geng. Ya, ini pasti dikali nih. Tuh kan tambelnya kecil selalu dikali. Aduh, sudahlah ya. Yang penting, yang penting naik lah ya. Dikasih naik nice di sini. Anjir, anjir. Disayangkan banget ya. Petir kaki ini suka telak ya. Aduh, aduh. Namanya saja Zeus ya. Oke okay, lah ya. Aduh mantap lah ya. Ini, uh, thank you banget lah ya buat kalian semua yang sudah nonton. Gue mau ciao, gue mau WD Takut disedot. Gue yang Mudah benar-benar rejeki besar selalu mendampingi kalian segien olah hari ini. Adios